Kendaraan peluncuran Arian Space meluncurkan trio satelit: satelit Galaxy 35, satelit Galaxy 36, serta satelit Meteosat Third Generation Imager I1 di atas roket Arian 5ECA Plus mereka. Peluncuran membawa muatan total sekitar 10.972 kg ke orbit transfer geostasioner atau GTO dari Kompleks peluncuran Arian nomor 3, ELA 3 di Guena Space Center di Kauru Guyana Prancis pada 13 Desember 2022 pukul 17.30 waktu setempat Satelit Galaxy 35 dan 36 adalah sepasang satelit terkomunikasi dan konektivitas data yang dibangun oleh makar untuk Intersat. Sepasang satelit akan menyediakan tautan Amerika Utara di penyiar yang memungkinkan mereka menampilkan acara langsung seperti olahraga, hiburan, dan liputan derita terkini. Sepasang satelit akan menggantikan dua satelit galaksi sebelumnya, yaitu Galaxy 35 akan menggantikan Galaxy 3C, dan Galaxy 36 akan menggantikan galaksi 28. Sedangkan satelit MTG-I1 atau satelit meteosat third generation imager i 1 adalah yang pertama dalam sistem satelit cuaca generasi ketiga, EUMETSAT. Ini yang pertama dalam rangkaian satelit baru EUMETSAT yang akan menghasilkan 50 kali lebih banyak data tentang cuaca daripada satelit cuaca EUMETSAT generasi sebelumnya. Satelit itu akan membantu ahli meteorologi di seluruh Eropa dan Afrika dalam deteksi cepat dan meramalkan peristiwa cuaca buruk. Data yang dikumpulkan dari ini akan memungkinkan pesawat untuk menghindari badai, memberikan peringatan banjir dini, dan memantau kebakaran dan kabut. Sistem Meteosat Generation akan menjadikan sistem satelit meteorologi yang paling kompleks di dunia dan ketika beroperasi penuh akan memberikan meteorologi Eropa kemampuan untuk memantau siklus penuh badai. Masa satelit saat diluncurkan adalah 3,76 ton, dan satelit akan beroperasi selama 8,5 tahun. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket Ariane 5 menunjukkan misi 3 satelit ke orbit transfer geostationer, yaitu satelit Galaxy 35, satelit Galaxy 36, dan satelit Meteor tergenerasi generation Imager I-1 di orbit transfer geostationer.